Siapa yang bisa membebaskan Masjidil Aqsa? Baik, saya jawab. Saya jawab. Rasulullah bersabda, "Yang akan berbayat dengan Imam Al-Mahdi nanti adalah pasukan bendera hitam dari timur," kata Rasulullah. Ini yang pertama. Pasukan bendera hitam dari timur. Nah, kalimat pasukan itu berarti para ahli tempur atau tidak? Betul tidak? Sekarang ada isu terlalu percaya diri menisbatkan pasukan bendera hitam itu adalah dari Indonesia. Terlalu percaya diri. Coba tu lihat di Indonesia bendera hitam dibakar maka bermunculan bendera hitam dari Sabang sampai Merauke dengan tulisan La Ilaha Illallah. Ini isu dimunculkan oleh sebahagian dai, ya, sebahagian tokoh-tokoh publik. Tapi dengan segala hormat, saya katakan bukan dari Indonesia. Sebab, apa pasukan yang akan berbayar dengan Imam Mahdi, kata Rasulullah, adalah pasukan elit yang tak terkalahkan dalam sepanjang sejarah mereka. Kalau di Indonesia, kaum Muslimin jadi pecundang, tidak pernah perang, enggak kaum Muslimin dalam artian perang, perang, perang, perang, perang, dan tidak pernah terkalahkan di sini. Ada tidak? Tidak, maaf ya, sekali lagi saya katakan bukan Indonesia Buka sejarah Bangsa yang ceritakan Nabi dengan ciri-ciri khas fisik Mereka tinggi-tinggi, kurus-kurus Perut mereka tipis-tipis Dengan pakaian begini, sorbannya begini Ak Karakter akhlak mereka begini Dan kuatnya mereka memegang sunnahku luar biasa mereka memiliki cara tempur yang belum pernah ada manusia sebelumnya, memiliki cara tempur seperti mereka, dan mereka tidak pernah bisa dikalahkan, dan mereka selalu mengalahkan. Kata Rasulullah. Shallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Kurasan. Timur dari posisi Rasulullah ketika adalah Kurasan. Kurasan itu adalah Irak, Iran, Pakistan, Afghanistan, India, dan negeri tanah lainnya adalah Kurasan sekarang pasukan yang tak terkalahkan dari kurasan yang dimusuhi oleh timur dan barat musuh-musuh Islam itu berada di Afganistan namanya Taliban. sebelum Amerika menjadi negara superpower tunggal sebelumnya bumi ini dikuasai oleh dua negara negara superpower sebelah timur dikuasai oleh Uni Soviet betul sebelah barat oleh Amerika Serikat Uni Soviet masuk dalam perangkap yang teramat sangat tidak mereka inginkan dan dia adalah mimpi buruk dalam kenyataan mereka, yaitu perang melawan Taliban di Afghanistan. Akhirnya terkuras semua energinya, terkuras semua potensinya dan Uni Soviet tumbang, mati, kemudian pecah menjadi negara-negara kecil. yang terbesar cuma Rusia. Tinggallah Amerika Serikat selaku negara superpower satu-satunya. Amerika melakukan kesalahan yang sama dengan Uni Soviet mencoba melawan Taliban maka semua potensi energi semua potensi finansial semua potensi ekonomi politik semuanya dikerahkan habis tersodat melawan pto Taliban Taliban tidak pernah tumbang Taliban semakin kuat dan semakin kokoh walaupun sang panglima tertinggi al-Qaeda yang bergabung dengan Taliban Syekh Usama bin Laden syahid dengan izin Allah dengan Allah yang maha tahu ya tetap saja Taliban tidak bergeming, Taliban tidak pernah bergoyang justru sekarang Amerika Serikat sudah seperti macan ompong atau orang tua yang sudah sakaratul maun lalu nah, mengemis-ngemislah Amerika sekarang memohon Taliban agar mau duduk diajak berunding bersama karena mereka lihat kekuatan yang paling real di seluruh Timur Tengah adalah to, Taliban Perlu Bapak Ibu ketahui semua, Taliban mendirikan Emirat Islamiyah Taliban. Emirat Islamiyah sebelumnya sudah muncul. Eh, maaf, Emirat Islamiyah Kaukasus Emirat di Sisian, Emirat Islamiyah Mali, di Mali, Emirat Islamiyah Yaman, Emirat-emirat Islamiyah bermunculan. Semua emirat berhasil dilindas habis oleh PBB dan Amerika. Semua emirat kecuali satu emirat yang tidak berhasil dibungkam, yaitu Emirat Islamiyah Ta Taliban. Justru makin lama makin kuat dan makin berjaya. Nah saudara-saudaraku, Ciri-ciri fisik orang-orang yang subhanahu itu lengkap ada pada bangsa Afghanistan yang bergabung dalam pasukan tempur, tak terkalahkan Taliban ini. Sekarang Taliban punya bargaining kelas dunia. Dan Taliban berkata kepada Amerika, Jika kalian inginkan kami berunding dengan kalian, Jangan ikutkan pemerintahan Afghanistan ini, boneka kalian. Kalian langsung dengan kami. Begitu, Pak, nggak bisa macam-macam Amerika menghadapi Taliban, nggak bisa macam-macam. Sekarang, Taliban mempersiapkan pasukan bendera hitam untuk diluncurkan di memerdekakan Masjidil Aqsa, takbir. Allah, Allah. Kalau Taliban yang punya urusan dengan izin Allah, dengan izin Allah, cuma mereka yang punya daya tempur yang tidak pernah terkalahkan cuma mereka yang punya pengalaman perang yang belum pernah ada generasi manusia sebelumnya yang memiliki seperti taliban